Rahayu rahayu rahayu sagunging dumadi. Selamat bergabung kembali dengan channel saya Jawa Kawedar. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang pitung Jawa yang berhubungan dengan weton dalam perjodohan yang saya namakan dengan jodoh pinasti, juga sifat dan karakter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 Selamat dalam perjalanan hidup dan bisa netepi wajibnya murid Atau memenuhi kebutuhan hidup Hidup itu harus makan, jangan sampai kurang yang dimakan Kurang hidup juga harus nyandang, tapi jangan sampai nyandang utang Yang kedua, jika punya kemauan apa saja Baik besar kecilnya harus terlaksana dan bisa tercapai Nah, ini yang perlu kita benahi dan kita cari jalan keluarnya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 Hal ini mengingat bahwa apa yang tercantum dalam perhitungan tersebut sangat penting dalam perjalanan seseorang. Nah, nilai neptu sendiri diawali dari yang paling rendah, yaitu nilai 7, sampai yang paling tinggi nilainya 18. Yang terendah hari Selasa Wage, nilai neptunya 7, dan yang paling tinggi hari Sabtu Pahing nilai neptunya 18. Nah sekarang dari neptu inilah kemudian semua yang mencakup tentang karakter, watak, serta perjudulannya bisa diketahui Hari itu pada umumnya ada tujuh yang dimulai dari hari Minggu sampai dengan hari Sabtu Kemudian pasaran itu ada 5 dari Legi sampai dengan Kliwon Sebelum saya menjelaskan tentang weton, sebaiknya saya sampaikan dulu asal-muasal hari dan pasaran itu sendiri supaya lebih jelas dalam pengeterapannya Hari dan pasaran itu awalnya dikarang oleh seorang Brahmana yang bernama Mpuradi Mpuradi ini sebenarnya dewa yang bernama Sang Hyang Suryo yang menyamar sebagai manusia yang menjadi Brahmana Hari tujuh dan pasaran limau seperti yang kita pakai sekarang ini Pasaran limau dikarang lebih dulu oleh Empu Radi Kemudian setelah 288 sebelum Masehi Baru dikarang lagi hari tujuh Ini nanti akan saya sampaikan melalui ajaran Pranoto Mongso Kembali dengan hari tujuh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 Kemudian pasaran limo. Pasaran lima ini dulu namanya hari poncoworo yang sekarang menjadi pasaran limo. Pasaran limo itu antara lain yang pertama hari Sri dengan cahaya putih atau petaan yang sekarang namanya menjadi nama pasaran legi. Yang kedua hari brahma dari cahaya kuning atau jenean yang sekarang menjadi nama pasaran paeng. Lalu yang ketiga Hari Koloh dengan cahaya merah atau abritan yang sekarang menjadi nama pasaran Pon. Yang keempat Hari Wisnu dengan cahaya hitam atau cemeng yang sekarang menjadi nama pasaran Wagi. Lalu yang kelima Hari Guru dengan cahaya manja yang sekarang menjadi nama pasaran Liwon. Inilah nama-nama hari tujuh dan pasaran limo yang sekarang kita gunakan Untuk lebih memudahkan pemahaman ini bisa dipahami secara utuh Saya akan mengawali dari nama hari yang pertama yaitu hari Minggu Kemudian nama pasaran yang pertama yaitu Legi Tetapi hari dan pasaran yang sudah saya sampaikan pada video-video sebelumnya Sampai di hari Selasa Pahing Nah, sekarang saya lanjutkan dengan hari pasaran rebu pahing. Dalam hitungan Jawa, weton Jawa rebu pahing memiliki jumlah neptu 16. Neptu tersebut didapat dari hasil penjumlahan antara hari dan pasaran. Hari rebu nilainya neptunya 7. Kemudian pasaran pahing nilai neptunya itu 9. Neptu ini adalah salah satu indikator untuk mengetahui watak, sifat, karakter, jodoh dan rezeki seseorang yang lahir pada Neptu tersebut, yaitu Neptu Rebu Pahing. Watak dan sifat serta karakternya weton Rebu Pahing. orang yang lahir di hari Rebu Pahing khususnya dari tanggal 22 Juni sampai dengan 1 Agustus dalam mongso Kartiko atau Koso yang lamanya 41 hari dimulai dari tanggal 22 Juni sampai tanggal 1 Agustus yang diibaratkan soteo murco ing embanan artinya permata lepas dari ikatannya. Mohon didengarkan baik-baik karena ini sifat Anda yang berhubungan dengan tanggal lahir dan hari pasaran Anda. Yang pertama Orang yang lahir di hari Rebu Pahing dalam mongso kartiko dari tanggal 22 Juni sampai dengan tanggal 1 Agustus bila mau mempergunakan rasionya dalam segala tindakannya dia akan menjadi orang yang besar dalam arti dia dapat tampil di masyarakat sebagai orang yang mempunyai pengaruh besar yang sangat luar biasa bahkan penampilannya bisa sangat menarik banyak sahabat sahabatnya dan pandai menyembunyikan perasaan tetapi juga pintar berdiplomasi orang ini bahkan sering pula melakukan hal-hal yang sebenarnya sangat sulit bagi orang lain dan orang ini berusaha menjadi penemu yang canggih yang tidak mungkin bagi orang lain bisa seperti mereka keinginannya memang sangat muluk-muluk penuh dengan khayalan Ibaratnya ingin membangun istana di awan sana. Pada umumnya orang-orang yang lahir di Mungso Kartiko dari tanggal 22 Juni sampai tanggal 1 Agustus, baik pria maupun wanitanya adalah orang-orang yang memiliki paras atau wajah yang cakep. Kalau cowok ya ganteng, kalau cewek ya cantik. Di samping itu. Kalau untuk wanitanya yang lahir di Mongso Kartika biasanya mempunyai karir yang bagus dibandingkan dengan wanita-wanita lainnya bahkan karirnya bisa kelas internasional. Ini sangat luar biasa. Orang yang lahir di hari Rebu pahing termasuk dari tanggal 22 Juni sampai dengan tanggal 1 Agustus. Ini tidak mengherankan. Orang yang lahir di Mongso Kartiko ini dapat menanjak karirnya dengan cepat bahkan orang ini bisa menjadi pemimpin di sebuah perusahaan tetapi ada syarat dan pantangannya yaitu harus bisa menghilangkan atau melenyapkan sifat kecemburuannya dan jangan mudah tersinggung karena itu kelemahan anda orang yang lahir di hari Bupahing atau Mongso Kartiko ciri-ciri khas yang dimilikinya biasanya Orang yang lahir di Mongso Kartiko ini memiliki ciri khas dalam kehidupannya sehari-hari Yang paling mencolok adalah pergaulannya dan pandangan spiritualnya Pada umumnya, mereka mempunyai kesenangan mengumpulkan benda-benda bersejarah Barang-barang antik, baik batu permata, fosil, dan benda-benda yang bernilai sejarah Kemudian tentang kesehatan Orang yang lahir di mongso kartiko ini biasanya sering sakit perut, batuk, radang paru-paru, bahkan bisa sampai ke liver. Mohon maaf, saran saya jangan begadang sampai larut malam dan jangan banyak pikiran juga. Karena pikiran sangat mempengaruhi kesehatan Anda. Sedangkan pekerjaan yang cocok bagi orang yang lahir di Rabu Pahing, ini mempunyai lapangan pekerjaan yang banyak sekali Apapun yang dia kerjakan, dia cepat sekali beradaptasi dengan pekerjaannya Kemudian pekerjaan yang cocok Orang ini mempunyai lapangan pekerjaan banyak sekali Apapun yang dia kerjakan, dia cepat sekali beradaptasi dengan pekerjaannya Tetapi orang yang lahir di Mongso Kartiko ini cepat jenuh dengan apa yang sudah dicapainya sering berpindah-pindah pekerjaan karena merasa gampang mendapatkan pekerjaan yang lain berdasarkan sifat dan karakter kepribadian yang dimilikinya orang yang lahir di hari Bupain ini lebih cocok menjadi bos untuk usahanya sendiri karena mereka ini tidak punya mental pekerja mereka sering membantah dengan atasannya Kemudian gambaran tentang rezeki. Bagi orang yang lahir di hari Pupahing, dari tanggal 22 Juni sampai dengan tanggal 1 Agustus, pada umumnya rezekinya cukup baik. Tetapi ada pula yang keberhasilannya setelah umur 40 tahun. Ini ada juga yang sejak masih muda sudah sukses dan berhasil karena usahanya. Tetapi orang-orang ini biasanya boros dalam pengeluarannya. Lalu gambaran tentang jodoh pinasti. Tolong dengarkan baik-baik bagi yang masih jumlu, supaya mendapatkan jodoh yang pas agar perkawinannya tidak putus di tengah jalan. Yang saya maksud dengan jodoh pinasti itu adalah pilihan dari calon suami istri yang tepat. Bagi orang-orang yang lahir di hari Rebu Paing, dalam naungan mongso Kartiko, perjodohannya sudah ditakdirkan. Paling cocok dengan orang yang lahir pada mongso Manggulo atau mongso Kalimo, yaitu pada hari Jumat Pahing, Jumat Legi, Jumat Wage, Rebu Kliwon, Sabtu Legi, yaitu dari tanggal 13 Oktober sampai dengan tanggal 8 November. Itu jodoh yang paling cocok untuk orang yang lahir dari tanggal 22 Juni sampai dengan tanggal 1 Agustus atau hari Rabu Pahing. Dengan pilihan yang tepat itu, maka akan menghasilkan kerukunan, keberhasilan, dan ketentraman dalam rumah tangganya. Rumah tangga yang bahagia itu biasanya mereka berdua merasa cocok dan menurut garis-garis perjodohan yang semestinya. Tetapi jodohnya selain tanggal 13 Oktober sampai tanggal 8 November tadi, masih ada tanggal yang lain yang cocok juga. Tolong dengarkan baik-baik lagi bagi yang belum menikah. Jadi orang yang lahir dari tanggal 22 Juni sampai dengan tanggal 1 Agustus bisa menikah dengan orang yang lahir pada tanggal 25 Agustus sampai dengan tanggal 17 September. Kemudian dari tanggal 23 Desember sampai tanggal 3 Februari Lalu tanggal 1 Maret sampai dengan tanggal 25 Maret Dan dari tanggal 19 April sampai dengan tanggal 12 Mei Nah tanggal dan bulan itu bisa menjadi jodohnya Orang yang lahir dari tanggal 22 Juni sampai dengan tanggal 1 Agustus namun perkawinannya ini jarang bertahan lama. Apalagi perkawinan yang masih di usia muda biasanya terjadi perceraian yang tragis. Karena orang yang lahir di Mongso Kartiko mudah tersinggung dan pencemburu yang bisa mengakibatkan perceraian. Maka saya sarankan juga kalau bisa seyogianya perkawinan itu Anda sudah memasuki usia 25 tahun ke atas. Jika ini bisa dijalankan, perkawinan itu bisa langgeng dan menemukan kebahagiaan dalam berumah tangga. Terus bagaimana dengan orang-orang yang sudah menikah tetapi ketemu wetonnya bukan weton jodoh pinasti? Solusinya Anda harus cari hari pernikahan Anda waktu itu. Jika Anda menikah pada waktu itu hari Minggu Kliwon umpamanya, pada hari Minggu Kliwon itulah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 undang teman-teman atau sahabat anda dan katakan pada mereka kalau hari Minggu Kliwon ini adalah hari saya untuk kepentingan bangun nikah dengan tujuan dalam rumah tangga kami selalu mendapatkan kebahagiaan seperti saat kami berdua dulu menikah kalau ada teman yang dipandang bisa membacakan doa coba minta tolong untuk memimpin doa dengan tujuan seperti apa yang sudah saya sampaikan ini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 Mungkin ada pertanyaan, kenapa tidak tanggalnya yang dipakai untuk membangun nikah seperti yang dilakukan kebanyakan orang? Orang Jawa zaman dulu itu untuk melakukan kegiatan yang sifatnya sakral yang dipakai itu hari dan pasaran, bukan masehi atau tanggal jawanya. Kemudian, perhiasan atau batu permata yang cocok. Orang yang lahir dalam mongso Kartiko. Ada beberapa batu yang cocok baginya, seperti batu akumarin yang harus dipakainya Karena batu itu menyembuhkan penyakit pencernaan dan liver juga bisa menetralkan pengaruh negatif dari si pemakainya Termasuk batu mata kucing itu bisa mengurangi rasa cemburu dan mempunyai daya ketabahan dan kesabaran Lalu, warna yang serasi dan pas untuk dipakai Untuk warna, bagi orang yang lahir di Mongso Kartiko adalah warna kuning, biru, hijau, coklat, dan merah anggur Ini ada beberapa warna yang serasi Serasi itu dalam arti manis dipandang tetapi juga besar pengaruh ke fisiologisnya Demikian sifat watak serta karakter bagi orang-orang yang lahir pada hari Bupaint dalam Mongso Kartiko yang berotasi selama 41 hari yang dimulai dari tanggal 22 Juni sampai tanggal 1 Agustus ini menandakan musim kemarau yang dikiaskan dengan Sutio Murco Ing Embanan, artinya permata yang terlepas dari ikatannya. Masa jayanya terdapat di timur pada Rasi Sungsang dan Madangkungan Dan wuku Watu Gunung Ini dalam pengaruh Batoro Unto Bugo dan Badari Nogogini Ini yang bisa saya sampaikan Semoga semua ini bermanfaat Mohon maaf jika ada kekurangannya Rahayu, Rahayu, Rahayu sagunging Dumadi